macet macet macet weekend ditambah jam pulang kerja jam 3 sore eh jam 4 dong jam 4 kurang 4 menit cuk pantes macet aja huh, tutup ini mah toko jadi hari ini gue mau ke toko helm gue pengen nyari halves helm halves buat daily sebelumnya gue pernah punya sv300 tapi gue naksir sekarang RST yang baru New Intel dia lebih ringan lebih ringan sama lebih kecil gitu jadi ke lebih enak dipakai sekarang gue pengen ke bawah ke Istana Helmet kalau misalnya salah namanya pengen lihat ada stoknya nggak gue pengen yang warna hitam karbon motif karbon maksudnya yeah. macet cecok sampai besok pagi ini mah mangga jalan-jalan yeah. aduh titik gue kejepit cok ini Uh, baru juga maju Udah merah lagi anjir anjir. Apakah saya harus lurus Saudara-saudara Sepertinya iya Kita harus lurus Dimutar di depan aja Lampu merahnya lama anjir Ngopi sebentar sih Itu bisa kayak sebat. Enggak ding Aduh kejepit lagi anjir Ayo Sakit, lu pernah gak sih ngerasain naik eh, jalan jauh? Misalnya, kan jalan jauh boncengan nih pakai supermoto. Gue pakai yang gas-gas, emang yang gas-gas tuh kalau buat boncengan emang rada capek gitu. Apalagi yang wear yang wear masih mending lah gak terlalu capek. Itu gue pakai boncengan gas-gas dari sini ke Cianjur. PP ya kan pulang pergi, Cianjur Bandung, Bandung Cianjur. Sampai Bandung pas pulang, jam berapa ya, jam 12 malam sampai Bandung Itu bagian, bagian ini, bagian pinggang sampai ke kaki itu Keram semua, cuma mati rasa <laughs> Jadi gue pegang kaki, pegang paha, pegang ini Itu kayak gak berasa ini. gua gue cubit gini gak ada rasanya, cok Jadi keram, mati rasa gitu Eh, pas bangun paginya, besoknya gue sakit langsung, anjir <laughs> Ah, lalu ntar itu gue kapok, coba boncengan jarak jauh pakai gas-gas Sumpah gas gas mah enaknya buat sendiri anjir apalagi supermo pokoknya supermoto kayak gitulah buat enaknya tuh buat sendiri, gak enak buat boncengan. Ternyata di sini macet juga anjir. Betul itu sumpah kayak nggak enak mungkin biasanya tuh ngerasain kram tuh di kaki doang kan, di betis gitu kan Ini keramnya dari mulai dari pinggang anjir dari batas pinggang sampai ke bawah mati rasa anjir. Dicubit tuh, gak ada rasa apa-apa. Kayak kulit lu tuh berasa kayak tebal gitu dipegang pun. Kayak gak ada rasa sentuhan tangan gitu. Oke, bangun paginya besok langsung sakit. <laughs> ah, langsung apa demam? Langsung demam menggigil semua. Ah, gak akan sempat ini mah tutup, baru tutup tokonya. Jadi kita gitu, emang kalau gas-gas tuh. Yang gas-gas emang enaknya buat sendiri ya. Sebenarnya kalau mau dibilang buat boncengan lebih enak gas-gas ketimbang WR karena apa? Lebih nyaman, lebih lebih linca gitu, lebih enak handlingnya ketimbang WR. Cuma kalau buat jalan jauh emang agak pegel buat boncengan kalau yang gas-gas. Yang WR nggak terlalu pegel gitu. Pegel juga, cuma nggak terlalu. Makanya emang paling bener tuh jalan jauh tuh boncengan metik udah gak ada lagi. Nggak ada aja lagi jalan di di sebelah situ maksudnya aja. ini sebat dulu kayaknya bisa ya. sebat terus mesen abnormal tuh bisa ya buat makan di sini jadi gue berkaca merasa kayak paling ganteng deh gitu. pakai jaket dari dir terus terus celana sobek sobek aja <laughs> Sleding, tapi sayang ban gitu Soalnya ban Mahal aja <laughs> One day, one day. Ya macet lagi dong. Kayaknya ini gue harus pakai motor terbang aja. Gue harus beli cheat motor terbang Cuk. Atau enggak gue modifikasi ya kan motor gue pasangin roket gitu. Biar bisa terbang pas macet langsung terbang mode terbang on teng. Cuy. Wih ini apa ini? Gak tahu, cuk, logonya apa tadi? <laughs> Gua enggak paham logo-logo mobil anjir. Kayaknya mah Honda Brio. Brio 2025. Oh, ternyata saya masih hoki saudara-saudara. Tokonya masih buka, cuk. Oke, tapi kayaknya emang nih tutupnya teh jam 7, Jam 7 malam. Di sini banyak MLM-MLM bagus, jangan sampai kalian matanya tercuci ternodai. Lihat-lihat dulu, ya kan? Ada NJS ini yang helm modular kayak gini, enak bisa full face, bisa full face, anjay. Nah, ini di RSV buat kece gini, pakai jaket bir terus, banyak lihatin tuh. <laughs> nah, SV300 ini yang kayak punya gua cuma yang punya gua tuh yang karbon ini yang kayak gini nih. Gue pengen nih Wintel mana nih Wintel Enggak ada sih Oh ini Oh ada pas tapi ini ukuran apa XL nih ya double XL dong Aduh yang M sisa hitam glossy Nih yang karbon gue pengen yang karbon tapi yang karbon sisa ah ini yang M nggak ada Saatnya? Ada M sampai X sampai double S. Yang karbon. Berapa ini? yang karbon mah 600. Kacanya 195. Kacanya kalau mau pakai warna gini 165, bawahnya benih 195. Oh ini tuh yang glossy, hitam glossy biasa. Jaketnya cakep kan? Jaket Dirty Heroes. Jaket zipper nih mah. Ada nih. Nih, diberi bagian ininya. Ada motifnya di bagian apa sih? Namanya belakang kacanya, belakang itu. Oh, ini, ini ayamnya segede gini, kan? Tapi ada nggak yang ini? Soalnya saya tadi nanya di topet kosong, ya? tadi nanya di topet kosong. Ya, online ya. Ya, da di online. Ah, coba tanya ini. Ini yang kece nih, Rijun Cuma gue pengennya buat naksir yang warnanya motif ini sih, cuma. Gue pengennya masuk gitu di motor gue Kan motor gue yang satu merah, yang satu biru Yang satu oranye Jadi biar apa Netral gitu, kalau pakai motor apa aja Masuk gitu, warna warna apa aja maksudnya Motornya Kata kalian cakep Ada Cakep kan Masa tak Acanya ada apa Eh A nya udah jalan Cakep mana cakepan jelas cakepan yang ini sih yang Rijun cuma aduh gue dilema nih mau ngambil yang mana nih. sumpah asli yang ini mah cakep parah ini, yang naga ini yang Rijun cuma kalau dipakai di motor biru merah kayak gitu takutnya nggak masuk gitu warnanya nih cakep kan spoilernya bening loh ya. aja. Ya. Tapi yang ini juga nggak kalah cakep sih, sangar juga. ntarlah kita lihat sambil ngaca. Bagus yang mana? Coba kalian suka yang mana? Ini rijun atau yang karbon? Motif karbon, tapi di bahannya bukan karbon asli, cuma motifnya doang yang karbon. Coba kita coba dulu. Oke okay lah, jadi gue putusin milih yang karbon, karena emang gue stylenya suka hitam hitam, jadi biar sangar aja. Aku. Bagus dark smoke ya. Ya aja, Ini aja lah. Karena gua sekanya setelan hitam-hitam, jadi pakai yang karbon aja. Caleg netflix itu lah. Ini ada NHK. Ada JPN. Gue baru lihat, nanti real, -real, real JPN. ram di TikTok. Modelnya mirip eh EJPX, apa bukan JPN? Modelnya tuh mirip Kairos gitu. NJS cuma gua tetap milih ini Wintel RSV soalnya dia lebih ringan lebih enak dipakai ini mah Zeus kesini mah Zeus Zeus udah ini cakep nih Doraemon ya kan wuh wow. wow, kacanya udah cembung juga ini otomatis penglihatan jadi kayak GoPro Superview cembung soalnya kacanya Sofi the little Bus, tayo frozen kok oh, ada gun bot nih RSV yang ngiwintel baru keluar solid warna solid tuh putih item dop sama abu-abu juga cakep sih ahit, adalah yang karbon aja, yang motif karbon. Jadi harganya 600 Kalau di online ada yang 550 sih. Tapi kalau online sama aja ongkir tiga puluh Kacanya 195 sembilan ya. Oke, ya. dimasukin dulu saya. Di dusina? Ya. ini cakep 995. ini bawahnya gimana Cuk diikat di belakang gitu diikat di belakang. anjir hujan Cuk perasaan tadi panas tiba-tiba hujan aja istana helmet kalau ini Nolan kalau Nolan mah pasti rata-rata 3 juta ke atas 4 juta ke atas nolan, sui, gue naksir sui x14, cuma duit gue gak ada harganya lumayan cu, itu ff500 itu ffc21 udah lah, sekarang kita balik pergi tangan kosong, pulang bawa kardus kardus kosong, kenapa gue beli half-face, kenapa gak pakai helm cross aja buat harian, atau full-face capek cuk pakai helm cross tiap hari itu. Are di Di dipan di, di, di. ya. di aja. Kapal. Capek sumpah. Kalau pakai helm cross setiap hari Kalau buat San Mori naik red kayak gitu ya nggak apa-apa. Gua aja kadang San Mori pakai half face, cuk. Males cuk pakai full face. gue pakai full face mah kalau bawa kamera doang. Kalau gue mah gak bakal gua pakai. Soalnya kalau apa? Helm half face bisa dipasangin kamera aja. Udah gue pasang. Bisa sih cuma dari samping. Kalau dari samping nanti view-nya jelek. Jadinya ya udah kalau mau ngonten doang baru gue pakai full face. kalau enggak mah malus sumpah kenapa gue pilih RS apa SV300 eh SV300 kenapa gue pilih ini Wintel kenapa enggak NJS dan lain-lain karena gue udah pernah make di Wintel dia ringan bobotnya enteng terus bentuknya juga simple gitu simple ke terus apa sih batok helmnya juga nggak terlalu gede jadi kalau dipakai tuh nyaman gitu nyaman kelihatannya nyaman terus cocok gitu kelihatannya di badan makanya gua pakai pilih nih Wintel Cuma emang bagian pengaitnya dia belum apa dedering masih apa biasa cuma ya Emang kalau buat helm helm halves harian lebih enak yang biasa karena lebih simple kalau dedering ribet Nun ya pak Oke okay. <coughs> udah habis pak, udah. wah oke okay. ya cukup sampai di sini aja untuk video hari ini terima kasih udah nemenin gue beli helm cak ditunggu nanti video-video selanjutnya kalau gue mau review helmnya nggak usah lah ya soalnya udah banyak juga reviewnya di YouTube tapi tergantung nantilah lihat nanti oke okay. jadi ditunggu aja nanti video-video selanjutnya See you next video. I got a lot of to say so every day. I'll be writing things until I'm buried in my grave Six feet deep wonder, but my body the K my are so they put them on oh yeah with certainty I have a sense of urgency a message for eternity for internally I some people burning me but now they see I